Ya, mohon maaf siaran kami tadi terputus karena ada gangguan sinyal jadi beberapa kali terputus jadi mohon maaf atas gangguannya jadi saat ini kami mencoba kembali terhubung untuk orari 1 posko 28 lingkar desa terdampak mudah-mudahan jadi setelah tadi kami menayangkan bahwa akan terjadi hujan dan untuk mengantisipasinya buat warga masyarakat yang berada di daerah bataran sungai yang dialiri oleh lahar dingin seperti wajo, desa Bambang Biaung desa Pesangkan dan daerah Lereng Tenggara yang bermuara ke lembah hapi lembah Jumutan, beban arus, dan putus harus memuaspadai terjadinya kembali aliran laringin. Jadi, saya stay sebentar kita mendengarkan bersama dari audio ORAI1 28 lingkar desa terdampak oleh erupsi Gunung Agung. Mudah-mudahan ada informasi yang bisa kita dengarkan. Ini ya karena suara dari audio dari orari 128 lingkar desa terdampak agak mengalami gangguan jadi kami akan coba untuk di frekuensi dari seismograf live seismograf yaitu audio dari aktivitas Gunung Agung saat ini. Jadi coba kami akan coba terhubung di frekuensi 165300. Jadi Jadi mohon maaf karena kami mengalami sedikit gangguan. Jadi uh, saya stay sebentar. Jadi saya mencoba untuk menggali informasi-informasi. Jadi dari Oresatu, 1 posko utama. Untuk 28 lingkar desa terdampak. Apakah ada mungkin dari desa-desa tersebut melaporkan? bahaya-bahaya karena sempat tadi uh, kami laporkan bahwa uh, adanya anomali cuaca yang begitu besar signifikan. Jadi posko kami sempat terjadi hujan angin dan saat ini pun masih tampak pergerakan awan yang mengarak dari arah timur laut ke arah barat daya. Dan buat rekan-rekan kami para relawan petugas serta masyarakat yang nantinya berada di sektoral dan perluasan wilayah tersebut agar mengantisipasi diri jika terjadi hujan dengan intensitas rendah dan tinggi agar tidak melakukan terlalu banyak aktivitas di jalan untuk ya untuk mencegah Terjadinya kecelakaan berupa mungkin jalan licin atau tumbangnya pohon Jadi kami selalu menginformasikan jikalau terjadi perubahan cuaca yang signifikan Jadi saat ini kembali ke info gunung Jadi terpantau sekarang malah kami sangat heran sekali Karena terpantau asap berwarna abu tipis di atas puncak lereng sebelah selatan Jadi uh, begit, Begitu besar Begitu kuat keagungan yang maha dewa Yang selalu memberikan Warenugrahe perlindungan Jadi dengan Apapun proses alam Yang telah terjadi Adanya badai matahari Kemudian beliau uh, Memberikan perlindungan atau sunblock dengan mengirimkan abu vulkanik ke atmosfer sehingga eh, suhu yang tadinya biasa kami rasakan panas jadi saat ini terasa sejuk dan tadi sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang dan tinggi dari arah utara timur laut ke arah selatan barat daya dan seputaran. Jadi sampai Tenggara hujan kami rasakan. Jadi untuk memaknai semua aktivitas tersebut jadi diharapkan masyarakat tetap karena tadi sempat kami dengar adanya peningkatan. Jadi suara seismograf terus berdenyit. Jadi terjadi terus peningkatan aktivitas Gunung Agung. Saat ini yang berasal dari dalam perut dan kawah tapi terpantau, jadi terpantau adanya keluarnya asap berwarna putih kabuan mengarah ke lereng tenggara. Tapi dengan anomali cuaca yang saat ini terjadi mungkin akan ter diperluas, jadi akan berubah arah ke selatan dan barat daya. Jadi, untuk kami informasikan, karena kami hanya memantau di lereng sebelah selatan, tenggara, dan timur laut. Untuk wilayah lereng lain, seperti di barat, utara, dan barat laut, mudah-mudahan kami selalu memberikan update visual. Jadi, kami mencoba menjadi mata ketiga dari timur di tempat kami saat ini. Untuk selalu memberikan update visual jadi walaupun saat ini banyaknya aktivitas awan yang sedang bergerak ya kalau kami menggunakan uh, timeline jadi uh, merekam sendiri bagaimana terjadinya arah-arakan awan dan saat ini pun terpantau asap yang keluar di atas Gunung Agung mengarah ke arah Malah reng sebelah tenggara. Jadi eh, apakah ada tekanan angin yang dingin di bawah sehingga anomali tersebut menjadi berubah. Hidang nyeteng gini, Guys. Uh, nih? niki unlock. Unlock ya. unlock, unlock. -nya. Unlock niki mungkin. Terus ini Ya inilah sekarang kami terhubung dengan audio dari Sismu Ya memang terus terjadi peningkatan aktivitas Jadi mudah-mudahan badan yang berwenang Jadi menyikapi hal tersebut Tapi kembali lagi kami menghimbau kepada lapisan masyarakat yang berada di wilayah Karangasem dan Bali pada umumnya. Jadilah, marilah kita terus berdoa dan memohon kepada kuasa beliau. Karena keyakinan kita, kita tempatkan semua stana para dewata di atas lereng-lereng Gunung Agung. Dan saat ini, apapun proses yang beliau lakukan... Giri Tolangkir, Basuke Tolangkir Saat ini walaupun belum memberikan ancaman Tapi telah memberikan kita perlindungan Dari efek-efek pemanasan global yang terjadi Jadi sudah terjadi badai matahari Pemanasan global yang tinggi Sehingga secara siklus alam Alam itu membentuk sebuah proses dan pola Yang begitu indah Yang begitu akurat untuk melindungi ketika di udara terjadi bencana, gunung berikan kedamaian. Ketika di darat terjadi bencana, gunung memberikan kesuburan. Jadi kami sendiri sangat berbangga memiliki gunung agung yang berada di posisi Karangasem saat ini. Karena kami yakin, kami percaya dan kami terus berusaha memahami. Apa makna-makna Di balik kejadian ini Jadi Pertanyakanlah bertanyalah pada sendiri Apakah kita memang orang Bali Bali ilu Ataukah Bali yang sudah Termodernisasi Karena yang kami ketahui Bali ilu Adalah masyarakat yang lugu Masyarakat yang arif Masyarakat dan budi pekerti yang tinggi jadi marilah kita bersama-sama kembali membangun Bali, ngajegang Bali dengan konsep-konsep yang telah ada yang bagus sekali seperti tampak di visual kami saat ini Ya, saat ini kami berada di 14,3 km arah lereng tenggara dari Gunung Agung, tepatnya udara, utara Kota Karangasem, tepatnya di Bukit Cinta Desa Gelumpang. Jadi tampak di depan, beginilah sebenarnya konsep krihitekaran. Jadi ada dua bukit sebagai gerbang, Paleman, payangan, dan poongan. Jadi ada jalan di bawah yang menuju ke arah Gunung Agung. Jadi konsep-konsep dasar itulah yang seharusnya kita pertahankan. Karena tanpa merusak alam pun Kita bisa menjadi sorga dunia Bali is paradise Bali adalah sorga dari dunia Jadi butuh waktu bertahun-tahun bagi kita untuk merusak alam Tapi bagi beliau hanya sekali usapan Semuanya bisa luka-luka yang kita buat akan tertutupi jadi saat ini terjadi tremor atau runtuhan jadi mudah-mudahan rekan-rekan yang bergabung dalam info mitigasi bisa saling berinteraksi jadi kita saat ini menunggu karena tadi sempat terjadi hujan dengan intensitas sedang dan lebat Ya mudah-mudahan kami berharap pada masyarakat yang berada di bantaran wilayah-wilayah adalah lahar dingin agar menjauh sejenak. Karena untuk mengantisipasi bahaya dari eh, aktivitas vulkano Gunung Agung yang nantinya bisa mengeluarkan gas-gas yang berbahaya sehingga nanti akan mengganggu kesehatan dari tubuh kita. Jadi terus persiapkan segera persiapkan segera alat-alat uh, keselamatan diri berupa masker, kacamata, pergunakanlah baju tangan panjang dan celana panjang serta sepatu ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Untuk ibu-ibu yang sedang hamil dan anak-anak balita, jadi diharapkan. Agar tidak terkena paparan secara langsung karena abu yang dihasilkan oleh kegiatan vulkano Gunung Agung saat ini sangat berbahaya. Karena mengandung banyak, banyak eh, sat logam yang sangat berbahaya sehingga nantinya kita menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya mudah-mudahan lagi sebentar visual walaupun tambah samar sudah terbuka kembali Dan kita marilah kita bersama-sama memahami dan belajar Jadi kami berusaha untuk menayangkan visual sesuai dengan apa yang kami lihat saat ini Ya saat ini cuaca mendung berawan terpantau di langit sebelah uh, barat masih ada cahaya, mudah-mudahan fenomena-fenomena indah di balik kejadian ini kembali eh, terlihat seperti kejadian yang terjadi pembiasan kedua. Jadi saat sunset yang begitu indah membias ke arah asap yang teramati di arah puncak Gunung Agung sehingga seakan-akan kita bisa waktu itu melihat Pulau Bali berada di atas Gunung Agung Jadi mudah-mudahan Ide berkenan Mahadewa Girito Langkir Dan Basuki selalu Melindungi kita dan memberikan Kemurahan hatinya Para Dewata yang kita Setanakan selalu menjaga stana Dari keyakinan Dan kepercayaan kita Agar nantinya kita selalu bertahan dan tangguh, menghadapi segala mara bahaya yang akan menimpa kita. Ya, sekian laporan dari kami saat ini, karena kami mencoba untuk, ya, ini audio dari seismograf. Ya, mudah-mudahan bagi rekan-rekan yang mengetahui, apa arti denging ini yang menurut kami ya terjadinya aktivitas sekarang di atas eh, di perut Gunung Agung. Entah terjadi tekanan yang tinggi tapi eh, terpantau asap yang berwarna putih di lereng sebelah barat. Jadi visual saat ini eh, berkabut. Untuk di lereng sebelah barat Dan utara Jadi ada as, Awan berwarna putih Dan asap pun terbang Pantau berwarna putih kabuan Ya sekian laporan dari kami Untuk saat ini kami akan mencoba Terhubung Ke Posko utama 28 lingkar desa terdampak erupsi Gunung Agung. Ya, kami hentikan dulu, jadi itu adalah suara dari seismograf, jadi terjadi peningkatan aktivitas di atas perut. gunung Karena visual saat ini masih bisa saya tangkap, walaupun asap yang keluar berwarna putih, tipis, jadi kami berusaha menampilkan uh, visual yang... Yang memang sebenar-benarnya Jadi kami terus berusaha menggali Potensi-potensi diri kami sendiri Untuk sama-sama belajar Jadi buat rekan-rekan yang sudah bergabung di Facebook kami Bisa um, Mengambil semua dokumen aktivitas kami Jadi uh, Jangan pernah sekali Menambahkan visual dengan menambahkan watermark atau menulis sesuatu kecuali pengambilan gambar yang kami lakukan merupakan gambar data karena kami menggunakan aplikasi open camera. Sehingga uh, di hasil dari visual kami berupa gambar sudah tercatat tempat dan lokasi tanggal waktu dari pengambilan gambar tersebut, sehingga nanti akan memperkuat memperkuat data-data di lapangan yang kami peroleh. Jadi kami berusaha untuk eh, terhubung dengan orari 1 posko utama yang berada di Tanah Ampuh. Untuk terhubung dengan 28 lingkar desa terdampak sehingga nantinya kita bisa menggali informasi yang tepat dan akurat dan bukan hoak. Jadi kami sendiri berusaha menampilkan visual sebenar-benarnya. temor kembali ya dari tadi kemarin over skill jadi kalau kami sendiri saat visual tertutupi jadi kami berusaha untuk uh, melihat aktivitas dari vulkano dari gunung agung berupa audio dari alat seismograf yang terpasang jadi saat ini kami sangat resah mendengar dering tetapi karena kami sudah merasa terbiasa karena kepercayaan yang kami memiliki teguh, jadi kami berusaha tegar. Kami akan stay sejenak, jadi buat rekan-rekan yang masih bergabung, tolong untuk mendiskusikan uh, keadaan visual saat ini. Karena kami berusaha untuk menyamakan gambaran dari uh, apa yang kami tangkap, Begitupun situasi yang sekarang terjadi Ya kurang lebih seperti ini Kami akan merubah sudut sedikit Sehingga Ya Kami sesuai karena ingin mengatur frekuensi Ht yang kami pinjam Jadi stay kami menjauh silakan untuk memaknai Dan belajar menggali informasi Tentang tayangan kami ini Ini dua detik kan asur Ini kan langsung ya? 2 detik asur, Ya, kami sudah terhubung dengan orari 1 untuk lingkar 28 desa terdampak, mudah-mudahan bisa menyimak, mudah-mudahan uh, tidak terjadi apapun, sehingga masyarakat Karangasem. Ya, CST audio kembali kepada posku utama orari 1, 28 lingkar 28 desa terdampak erupsi Gunung Agung. belum yang transmisi. Pak Gede yang andal belum main. Sudah ada di posisi yang belum Sekali lagi, Pak Gede yang andal belum main terima kasih, Terima kasih. menikmati. Demikian Ya pak Ketua Bawana, Ketua Pasubaya terima kasih lagi. Umnya rekan-rekan yang lain meski temperatur sedang turun, tidak kalah pentingnya untuk antisipasi meningkatkan kebas badan bagi rekan-rekan yang berada sekitaran sumber sungai. Demikian, pak Ketua Bawana terima kasih. Sedang salam salam tanggoh teman-teman kesan. Oh sudah maternam. Ya, tanpa dikejawab, para bawa visual Gunung Agung, jadi kami sendiri berusaha untuk memahami dan mengerti beliau. Jadi, setiap hari kami selalu mengimbau buat masyarakat Hindu, umat, sedarma, dimanapun berada saat ini. Jikalau memungkinkan Mendengar apa yang kami katakan Jadi marilah kita Perkukuh rasa Kepercayaan moral yang tinggi Terhadap sesunan Yaitu beliau sendiri Penguasa dari Alam semesta ini Jadi kami Meminta bantuan Bagi umat sendarma Untuk selalu berdoa Mengaturkan Sembah sujud bakti agar kita selalu terhindarkan dari mara bahaya. Jadi untuk kontinuitas, jadi kami mohon untuk mengaturkan dupa 11 kateh di Pura Padmesaneng atau Rong 3 meminta, memohon pendunjuk kepada beliau karena apapun yang saat ini terjadi di luar nalar dan pe perkiraan daripada ilmu-ilmu yang dipakai oleh badan-badan yang bertugas saat ini, jadi tetap kita perkukuh keyakinan. Jadi, jangan pernah memberikan laporan-laporan yang kiranya ditutup-tutupi karena. Begitu mudah mempermainkan kata Tapi dengan alam Tuhan maha tahu Tuhan maha pencinta Jadi Marilah kita ngajak anggumi balik kembali Bali yang ilu Bali yang damai Bali yang lugu Bersahaja Bali yang berbudaya Bali yang Bali yang mengagumkan segala unsur budaya. Jangan sampai tatanan yang sudah ada ternodai. Dan buat masyarakat Bali walaupun apa bentuk kepercayaannya, marilah kita tingkatkan kembali kerukunan hidup beragama. Karena di Bali kami tidak pernah berusaha untuk menyakiti. Karena kami lebih baik memberi dan menyayangi. Damailah balikku, ajaklah balikku, Tuhan yang Mahagung. Jadi saya stay, mungkin saya mundur kembali ke posko, karena dari hasil pantauan saya tampak ketenangan, tapi tampak pertanyaan. Jadi saya beri sejenak kembali ke warung setempat, warung budaya Betanjuwat untuk beristirahat. Salam tangguh untuk kemanusiaan tanpa batas. Jadi buat relawan dan petugas serta masyarakat arah kami mengimbau agar tetap tegar, tenang dan saling bahu-membahu bekerja sama mengulurkan tangan, keringat, pikiran agar kita nantinya bisa selamat. Ketika kita nantinya siap, ketika kita nantinya paham, ketika nantinya kita siap, pasti kita akan lama. Selamat sore dan terima kasih atas atensinya yang masih mengikuti tayangan live dari visual Gunung Agung saat ini.